Oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo buat YouTuber semua kembali lagi bersama saya Ipul Babirah Oke okay, kali ini saya berbagi tips cara gimana mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang sebelum kita lanjut video jangan lupa like comment share dan subscribe kalau menyukai kalau tidak ya indah Oke kita lanjut ya tips yang pertama yaitu sering-sering bikin konten kenapa sering-sering bikin konten karena keuntungan bikin konten kita sering direkomendasikan oleh pihak YouTube itu yang pertama yang kedua bikin semenarik mungkin video kamu yang ketiga yaitu buatlah sesuatu hal yang baru di youtube kenapa? kebanyakan orang cuman mengikuti alur atau ya kayak ngikut tren ajalah sebenarnya itu bagus cuman satu ciptain karya kamu sendiri dan intinya untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu harus rajin bikin video satu hari kalau bisa dua kalau nggak bisa satu kalau nggak bisa dalam tiga hari ada satu kalau nggak bisa juga satu minggu satu kalau nggak bisa juga ya wassalam ya. karena soalnya apa di YouTube. Itu harus pintar-pintar kita. Kalau enggak, sering kita bikin video percuma. Buat apa kita di YouTube? Kalau hanya untuk habis ngupload pergi, habis ngupload pergi. Oke, semoga video saya kali ini bermanfaat buat kawan semuanya. Salam YouTuber pemula. Salam Kalimantan Tengah, Babira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh